Lihat, lihat anak-anak kita ini. Lihat matanya dalam-dalam, kira-kira apa yang dibutuhkan mereka. Oke, oh, kasih sayang, bukan uang Anda, bukan jajanan itu juga, apa yang dibutuhkan mereka? Pelukan seorang ayah, maka dari itu hari ini, berikanlah pelukan untuk anak-anak kita. Silahkan datangi mereka. Hai, cinta untuk boleh nih, anak anak hai, kepalanya hai, hai, hai, hai, ibu ibu hai, semua hai, hai, hai, semua hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, M mungkin kalian lebih beruntung masih kedua orang tua maka bagilah ke kalian datangin biar lembut hati kalian silahkan Bang, bang Rea semua apa semua datangin peluk kisah satu kalian minta doa kepada mereka cara minta doa mana aja seperti itu bang. dipeluk dicium diminta doa bukan dikumpul-kumpulkan suruh doa-doa enggak -doa. Ya. namanya silakan yang perempuan yang perempuan saja ya silakan lihat lihat tangisan mereka lihat tangisan dari mereka itu bahasanya mereka itu rindu dipeluk bu rindu pelukan seorang ayah seorang ibu rindu dibahagiakan berapa banyak waktu yang kita sia-siakan melupakan mereka ini kita yang punya dunia kita, kita sibuk mengejar dunia kita padahal tanpa terlupakan tanpa kita sadari kita melupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika telah mereka bersaksi bahwa kita menelantarkan dan melupakan dan ya maka haram bagi kita mencium surga namun jika mereka bersaksi bahwasanya kita membahagiakan mereka, maka gerima Allah atas janahnya. Kamu, kita tak luar, jangan, jangan, jangan Bahkan gajarannya, Rasulullah ya, menyatakan kita akan bertentang bahwa adanya kita menyayangi anak-anak yatim. Sini, semua. Sini cari kami ya, cari kami nantinya, nanti bosnya banyak. Baiklah, terima kasih Terima kasih Semoga kita akan melaksanakan Kegiatan-kegiatan seperti ini Lihatlah wajah, wajah kami Lihatlah wajah-wajah kami Sampai kepada Allah Kalau kami tidak berada di surga Bintalah kepada Allah Untuk kami bersama di surga Bersama kalian dan terus Ingatlah hari ini moga hari ini adalah saksi bagi kita semua atas kasih sayang yang ada di dunia ini, Sayang. Ke surga. kita kelak akan berkumpul di surga Yang Allah. So. Terima kasih Adik di kumpul hari ini. Terima kasih. Bukan kalian yang harus berterima kasih. Kami terima kasih atas hari ini kalian masih mau bersama dengan kami.